Surat 2 ayat 170. Okay. Dan apabila dikatakan kepada mereka, okay, dikatakan itu tidak Diajak okay. diajak, dia, dikatakan, diajak di diskusi, ngoten niku. Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. apa sing diturunkan Allah nih Al-Qur'an lek like dijak Al-Qur'an mereka niku jawab e ya, Mereka menjawab, okay. Tidak, tidak. Moh. Bahasa mriki. Moh, tidak. Kenapa dia menjawab mereka tidak, menjawab tidak? Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Lho. Wow, Mboten alasane, Pak. Nutup, moh, to nutup. Telinga, tapi mempertahankan kebiasaan nenek, moyang. Wigi aku biang ke biang lu, bapakku ngini, ini, mbaku yang lakukan ini. Apa kon katet pecang-pecang aku? Kon gawa aku mau baru, nggak oh, tahu. Dianggap gawa aku mau baru. Padahal Islam itu tidak baru sejak Nabi Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fi kitabihil al qarin. Alhamdulillah mina syaitanir rajim. Allahina aatayna humul kitaba. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Ya'rifuna abna'ahumul ladhina khosiru Anfusahum fahum la yuminun Asyadu an la ilaha illallah waqtahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiya wa la rasulah baddahu Allahumma salli wa sallim wa barikala muhammadin wa ala alihi wa asuhabihi wa man tabi'ahum bihsanihi la yawmiddin nama baduh Faya ayuhal hadirun wal hadirat Huziku manafsi bintaku allah faqut fazal muttakun Jep Para bapak, para ibu, saudara sekalian Alhamdulillah kita semuanya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dibuktikan dengan kehadiran kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani yang tidak kalah pentingnya, sehat iman dan sehat Islamnya. Para Bapak dan Ibu dan sekalian kajian kita pada hari ini di surat 6, surat Al-An'am, bahwa di surat ini pada ayat 19, itu Allah menyatakan kul ayyusayin akbaru syahadatan Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Katakanlah ya Rasul siapakah yang lebih kuat persaksiannya gul sampaikan pada umatmu yang kuat persaksiannya adalah Allahu syahidun Allah yang sangat kuat persaksiannya ini wabainakum menyaksikan antara aku dan antara kamu ini artinya menyaksikan semua makhluknya termasuk Rasulullah sendiri dengan umatnya Rasulullah sampai hari kiamat tidak hanya itu seluruh yang ada di kolom langit ini berupa tumbuhan, berupa hewan semuanya dalam bantuan Allah Allah yang menyaksikan kalau ada orang telah berbuat aniaya, Allah maha menyaksikan kalau ada orang berbuat baik Allah juga maha menyaksikan tidak lupa walaupun dulu perbuatan yang telah dilakukan oleh Nabi Adam dan putra-putranya. Semuanya tidak ada yang lupa, walaupun sekian ribu tahun lamanya. Kalau kita telah diberi kesempatan untuk hidup ini, perbuatan kita ini selalu dipantau oleh Allah. oleh Allah kita tidak akan bisa lepas dari pantauannya. Allah Maha menyaksikan. Kalau nanti kiamat masih kurang 2000 tahun misalnya. Maka sejak kita ada di sini ditambah 2000 tahun yang akan datang misalnya, Allah tidak akan lupa sedikit pun perbuatan kita. Semua yang nanti akan dicatat oleh Allah perbuatannya, baik yang berkenaan dengan amal baik atau yang berkenaan dengan perbuatan yang buruk karena itu besok orang-orang yang kafir loh, orang yang banyak dosanya ketika menerima rapot itu menerima hasil pekerjaan waktu hidupnya di dunia bisa saja waktu hidupnya di dunia itu pada zaman Nabi Nuh dulu saya yakin Nabi Nuh sampai sekarang sudah berapa ribu tahun. Belum tambah kiamat lagi nanti sampai hari kiamat. Belum nanti dimaksar. Dimaksar itu lama. Baru diberi rapot nanti oleh Allah dalam keadaan terbuka. Sebagaimana Allah berfirman di surat 17 Surat Al-Isra, surat Bani Israil. Di ayat 14 itu Allah menyatakan ayat 13 yang terakhir. Wa nukhrijul lahu yaumul kita bayal surah. gini. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Nah, di hari kiamat nanti, dijumpai terbuka kitabnya. Lalu Allah menyatakan di ayat 14 ikroh kita Kafa binaksikal yauma alaika Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Akhirnya kita tahu, Pak Bu nanti endingnya kemana? endingnya kita ini nanti ke surga atau endingnya ke neraka itu setelah tahu membaca kitabnya ini karena itu bagi orang yang diberi kitab nilainya buruk menjerit sejerit-jeritnya kenapa? Allah mah menyaksikan tertulis di situ, tidak ada yang tidak tertulis, yang kecil yang terbesar, yang besar tertulis semuanya, termasuk amal perbuatannya sendiri. Itu tertulis dalam kitab itu. Kan disuruh membaca ini oleh Allah, bacalah. Maka di surat 18 surat Kahfi itu di ayat 49 itu ada kalimatnya tadi. Kan? Wa walaikumsya walaikumsya walaikumsya mujrimina musfiki walaikumsya walaikumsya wa ya walaikumsya walaikumsya walaikumsya walaikumsya walaikumsya walaikumsya walaikumsya walaikumsya walaikumsya walaikumsya walaikumsya walaikumsya Wa wajaduma amiluhu Surat 18 ayat 49. Oh. Dan diletakkan kitab. Lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Tadi kan disuruh membaca. Bacalah kitabmu. Dalam keadaan terbuka. Dibaca, diketahui isinya dari rapot itu. Orang-orang yang menjerimin, orang yang berdosa, itu sangat ketakutan terhadap tulisan yang ada itu. Lalu mereka menjerit, mereka mengatakan begini, Aduhai celaka kami okay. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil Dan tidak pula yang besar nah, Kitab apa ini yang Tidak meninggalkan yang kecil Dan tidak meninggalkan yang besar Apanya Melainkan ia mencatat semuanya Catat semuanya Baik. Allah maha syahidun Allah maha menyaksikan dan itu di surat yasin kan juga menyebutkan wa, wa asarohum. dan aku menulisnya apa yang menulisnya apa yang kamu dahulu-dahulu waktu di dunia kodamu dan bekas-bekasmu itu ketika kamu hidup itu saya tulis semua wakulung dan seluruhnya Tulisan itu diletakkan oleh Allah. Filahwi Mahfudi. Luh Mahfud. Nanti diberikan yang terus model seperti ini. Tidak meninggalkan yang kecil dan juga tidak meninggal yang besar. Melainkan mencatat semuanya. Lalu perbuatannya tertulis tidak? Tertulis. Tertulis. Makanya wangi muningnya terlihat mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan, ada tertulis, tertulis. Jadi dosa cilik tertulis, kesalahan yang besar tertulis, imannya juga tertulis kalau punya iman. Itu semua bukan Allah membuat-buat Mbak Bu. Kalau ada tulisan baik dan ada tulisan tidak baik, itu ya karena perbuatan sendiri. Karena itu ketika tulisannya itu tidak baik Maka Salahnya sendiri Waktu itu memilih Perbuatan yang menjadikan Tulisannya tidak baik Bapak Ibu Karena itu di ayat ini sebutkan Sampaikan ya Rasul Allahu Syahidun Allah Maha Menyaksikan, menyaksikan Baini wa Di tafsirnya Ibn Kasirku sebutkan Artinya, siapa di antara semuanya yang paling kuat persaksiannya? Sampaikan, Allah yang paling kuat persaksiannya. Antara kamu, antara saya dengan kamu. Itu maksudnya, dialah yang mengetahui apa yang aku sampaikan kepada kalian dan apa yang kalian katakan kepadaku. Karena ketika Rasulullah menyampaikan risalah Allah itu, bapak-bapak sekalian, tidak serta-merta terus diterima oleh mereka. Tidak. Tidak, pertentangan itu luar biasa, permusuhan itu luar biasa. Bahkan Rasulullah itu dituduh tukang sihir, Rasulullah diceketerkan, karena apa? Rasulullah manusia biasa seperti mereka, jadi menganggapnya ya seperti mereka. Tidak ada kelebihan sama sekali, Bapak. Sedangkan Al-Qur'an sendiri itu mukjizat yang diberikan oleh Allah. Yang mengalahkan segala yang ada. kayak biyen niku ini Nek ana wong bahasae apik ngoten nggih. Terus dilombakan Bapak. Niku jenenge syair. siir karo syair. siir yang yo keneh, syair yo keneh. Nah, Sing bahasa Yapik, ya, kata-katanya baik, dilombakan. Yang menang, digantung loh, oleh. Ngiri Kak, Bang, ya, Digantung, pemenangnya oh, ini. Bapak-Ibu sekalian, karena masyarakatnya seperti itu, Allah menurunkan mujizat. Yang mengalahkan mereka semua itu. Dengan bahasa yang, yang sangat teliti, bahasa yang, apa namanya, yang sangat, mereka haluskan dikalahkan dengan Quran karena itu Quran itu bagian dari mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah tapi mereka tetap tidak mengakui sebagian sebagian kecil mengakui, sebagian besar tidak mengakui, bahkan mendustakan karena itu di ayat yang lain olah-olah orang kafir ini Bermacam-macam bang Orang-orang kafir Quresh pun mengolok-olok Rasulullah Menurut tafsirnya Said Qutuf Fidil Al quran itu Menyatakan gini Dalam keguncangan jiwa itu Turun ayat 93 Rasulullah kan susah waktu nih Akhirnya diturunkan Kelak Tuhanmu ya Rasul Pasti memberikan karunia kepada karunianya kepadamu lalu kamu menjadi puas nanti sudahlah kalau di-olok mereka biarlah bahkan oleh yang paling berat Pak Bu contohnya di surat 25 nih surat 25 itu Allah menyatakan di surat Furqon ayat 41 Allah menyatakan begini, Allahu Akbar. Amin. Wa idharo auka iyat takhidzunaka illahu juh. Ahad al hadi bahasal muawwar rasulah ayat empat puluh satu. Banyak tercemarkan. Dan apabila mereka melihat kamu Muhammad, mereka hanyalah menjadikan kamu sebagai ejen dengan mengatakan. Ah. Mereka itu kalau melihat kamu, itu jadi olokan, jadi ajean. Mereka itu lek menghadapi kamu ngomong ini, ini omongannya mereka. Inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul? Ah iki sing diutus Allah tadi Rasul. Nanti gue rasanya lek tadi Rasul, nanti enak ga? Menerima, enak ga? enggak enak wabu, bu susah, arek iki ya mugo basa kulo bang, arek iki asing cari diotus dari rasul itu, arek potongan ini, yo kalau nokaliman gak dan gulo diwin ini nambahi bang bu, oke, nambahi itu nyetop kalimat gak dong, arek iki apa potongan ini gue dari rasul, igu lagi like saya ngomong dukure Muhammad umure, karena yang hidup dengan rasulullah itu kan onok sing dibawanya rasulullah sebagai anak Onok sing sepadan dengan Rasulullah sebagai sahabat, onok sing di atas Rasulullah sebagai orang tua. Nah biasa ya, uang biasa ambil uang saya gini, gue mau coba bu. Biasa ya, onok uang wong kok, sing gak iman dong, sing iman beda. Nih sing gak iman, gue ambil arek cili, gue aku... sentok, no bu, sentok mencederkannya, no bu nih jenisnya. Oke, okay, sentok meremehkan. Okay kadang-kadang arek cie arek nuturi itu, <laughs> cilonong, koni buyuhku nggak ada no, ada uyuh barang batin. berarti kan nyepileh no nih, nggak umurnya sudah tak dua puluh titik, isah ngomong kayak ini apa? Kalau mereka itu dijadikan oleh teman-temannya sebagai pemimpin, karena waktu itu mayoritas di sekitar Rasulullah itu di bangsa Arab waktu ini mereka menyembah berhala rata-rata karena ajarannya Bapak Mbah Hei biar ngunung diterusno oleh anak-anaknya, dipertahankan sampai saiki nggak boleh ajaran untuk Mbah Mbah Hei, keliru anaknya soal mempertahankan sampai saiki Buktine sing winginane niku ana arek nyaduki nang ngene Brama niku nggih. Apa sing disaduki niku sesajen. Ya, jadi masalah nggih ya. Jadi masalah kan. akhirnya mereka yang boleh kekeroh. Tapi mereka seperti itu tidak bisa hilang karena meneruskan kepercayaan bapak-bapaknya bapak mbak Ebyan gak bisa dihilangkan kalau oh, dikandani mereka menutup telinga, menutup mata dengan komentar kalau dijak kepada Islam, dijak kepada Quran, dijak kepada hadis mereka akan menolak kita tinggalkan ayat ini kita kembali ke surat dua. Nih surat dua. di ayat 170 itu ada kalimatnya Tuhan. Alhamdulillah, I'mina shaytani r.a.jim. wa ida ki lalahu muttabi'u anzalallahu qaluh balnat 2 ayat 170 okay. dan apabila dikatakan kepada mereka okay. dikatakan itu tidak wahyi diajak okay. diajak dia dikatakan diajak di di diskusi ngeten niku Najai iya abah, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. apa sing diturunkan Allah nih, Alquran. Lak dijanang Alquran, mereka jawab guh jawabnya itu. Mereka menjawab, Gak. tidak, tidak, mau, bahasa Meriki, Moh. tidak. Kenapa dia menjawab? Mereka tidak menjawab tidak tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. lho ngoten alasannya bapak, nutup mau nutup telinga. Tapi mempertahankan kebiasaan nenek moyang. Begini aku biean ket biean bapakku gini, bahku gue yang langkung gini. Apa kon kata pecang-cang aku? Kon gue aku mau baru ah, ngoten bapak. Dianggap gue aku mau baru. Padahal Islam itu tidak baru sejak Nabi Adam. Akhirnya, Allah memberikan statement. Apakah mereka akan mengikuti juga, okay. walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk? Okay. Faham saja Faham aja deh. Apakah mereka akan mengikuti juga, Walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui suatu apapun. Bapak ee mbak ee lho gak ngerti apa-apa. Apa, -apa. apa jik diikuti. Bapak ee mbak lho juga tidak mendapat petunjuk. Apa jika diikuti. Bapak lho Itu pernyataan Allah. Padahal, padahal Pak Bu, Allah dulu waktu sebelum kita lahir ini, semua manusia ya sederu, sebelum lahir itu kan disumpah oleh Allah dikuatkan hatinya itu dikuatkan, disumpah supaya mengakui Allah ikut tujuannya apa? supaya tidak ada alasan seperti ini Mbak. Mbak. Nah, ini bagaimana alasan? Ini, ya, tidak, terus tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari keperbuatan nenek moyang kami ini, ini mempertahankan enggak? iya mempertahankan keyakinan nenek moyang padahal dulu, Pak Bu, menurut surat 7 surat al araf di ayat 172 itu Allah pernah memberikan sumpah kepada kita ya. ini tidak? dan ingatlah ketika tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil persaksian terhadap jiwa mereka oke, okay. persaksiannya ngetan seraya berfirman bukankah aku ini Tuhanmu eh, hey, ini loh persaksiannya eh, hey, wok sing jangit tak datang ada orang apa aku, aku ini bukan Tuhanmu bapak ibu sekalian, awak ini dihidupian saat dulu ini mendung menungso ngetan muni ngetan bapak ini dibakukan oleh Allah bin Hawaidi Wirro, walaupun oleh Pulotakon. Mencoba si ingat nggak kira-kira disumpah sumpah lagi. Nama? No? Gak ingat. Ayo kita cek ruh. Diingatkan lihat ayat. Awalnya dua muni, nggak Mereka menjawab, okay. betul, betul ya Allah, Engkau Tuhan kami. Saya bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan saya. Iyan nggak ten, hmm. bapak harus mati nak donyo ketok dunya ngoten dunia berubah akhirnya berubah karena dipengaruhi oleh dunia dan itulah sudah sumpahnya iblis menganggap bahwa perbuatan maksiat itu dijadikan baik oleh iblis ngoten betul ya Allah saya bersaksi kami menjadi saksi kalau engkau adalah Tuhan saya. Terus ya Allah ngetan. Kami lakukan yang demikian itu. Dilakukan demikian itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Kami lakukan demikian itu artinya Diambil sumpah nih, wal. Allah melakukan seperti itu. Tujuannya ngedarnya. Agar di hari kiamat, kamu tidak mengatakan, "Benturan kuning ini sesungguhnya kami bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan." Oke. Cekak kuning, oh ya Allah, gula hujan anak cucunya Adam ini, lengah ya Allah terhadap keesaan panjenengan, pulau terpengaruh oleh dunia, badan ten kalimat ngeten pulau diri nih, Pak. Oke. Okay. Pulau Nigilehengah terhadap ini, kenapa? Karena dipengaruhi oleh, diinterupsi oleh dunia, diinterupsi oleh kepangkatan, diinterupsi oleh kegagahan, diinterupsi oleh kecantikan, g. Diinterupsi oleh kesehatan, dan seterusnya. Karena orang sehat itu kadang-kadang meremehkan yang tidak sehat. G. Oh, noongyo, awak yuk, gak tau, Loro bang, mulai kebentukong Loro komentar. Awakmu ah, gelu loroy, aku lu kau tahu loroy lu sehingga loroy lu sopoh, sehingga gai loroy ya sopoh. Nada lo bapakku, tapi karena sehat tadi komentar gue nu jajal mau gini loroy komentar gak ada, buatan lo bapakku, itulah manusia. bapak Ibu sekalian ini, atau yang kedua benurahmu nih gak Asroka koblu, bakdihim, alal atau agar kamu tidak mengatakan nah, ya. muni sing pertama mang. Cekak muni pertama ya Allah kalau anak cucu Adam terhadap keesaan manjeningan ngapunten ya Allah cekak muni ngono saya cekak mau ini. Sesungguhnya, orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu. Sing mempersekutukan Tuhan, bapakku lo, Ibu, bapakku Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, ya Allah eh hey. lalu sedang kami ini anak adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. lah kuloniki anak turune mereka setelah bapak kulombah kuloniku kuloniki anak turune. lalu bapak kulo yang melakukan seperti itu mbah kulo sih melakukan seperti itu padahal kularga anak turune mbah. lah kulo kan melok mbah melok bapak saya kan mengikuti bapak saya saya mengikuti mbak-mbak saya nah, berarti kalau mengikuti mbak-mbak saya saya, yang salah bapak saya, mbak saya terus wongimu ingat maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu Bosok saya panjenengan pada menghancurkan pisan ya Allah menyiksa kulo. Uang digusing salah, niku bapak kulo, mbah kulo, kulo niku lah melok tok mawon. Kita niki jadi nyala no sih dan nyala no, bapak eh nyala mbah eh. Tapi tadi di ayat 170, le dijangan Quran jawabnya no, tidak, tidak. Lah kok kegelum, oh gak kegelum? Iya, saya mengikuti yang saya dapati dari bapak-bapak saya, mbah-mbah saya. Bertentangan enggak? Bertentangan, kan? Ketika diajak kepada ketauhitan, dia mengikuti bapaknya, mbaknya. Tapi ketika sebelum lahir, kita disumpah Allah, sudah dicegat kali Allah, supaya gak ngomong unu, juga ngomong ikuti baik. Tapi nyatane setelah di dunia terpengaruh dunia mati, utawa masih di dunia diajak untuk kembali kepada Allah, mereka mengatakan saya mengikut, apa? mengikuti mbah, mbah bapak saya. Inilah bapak-bapak orang-orang yang telah mengolok-olok Rasulullah sehingga olah-olahannya tadi balik di surat 25 tadi loh di ayat 41 ah, di ayat 41 di ayat 25 itu Allah menyebutkan tadi di ayat 42 ini gue jemput ingatkan inkada lunaan aliyatina Laula an wa Ayat 2 Sesungguhnya hampirlah ia menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita. Sampai Pak Bu. iki arek sing jenenge Muhammad sing diangkat dadi nabi tadi rasul arek Lalu nah mereka mengatakan, hampir, hampir Muhammad itu menyesatkan kita dari sesembahan-sesembahan kita. sesat sesatku sopoh. Ya, kok Rasulullah di, dikatakan oleh mereka hampir Muhammad menyesatkan dari sesembahan kita. Sampai uangin lah komentarnya. Ini. Seandainya kita tidak sabar menyembahnya, menyembahnya ya, ya. kalau kita itu tidak sabar menyembahnya yang disembah oleh Bapak kita Mbah kita wah kita disesatkan Muhammad berasing sesatilusopo ya unggih sesat mereka kok Muhammad ikuti anggap sesat ini kan terbalik ya lalu dan mereka kelak akan mengetahui di saat mereka melihat azab nah, baru nanti ketahuan siapa di antara mereka yang sesat itu bila itu tidak ada adab merasa bahwa dirinya nanti oh yang sesat saya itu gak bisa balik Pak Bu itu memperbaiki lagi itu tidak ada yang oh, batasan niku mati itu oh, mati gak bisa balik Konconconi dewi singwi masih mati nih, singwinya nani kena corona barangnya. Lagi masuk nol simbalik, nanti simbalik. Kalo nol situ eh masih sih no mati nih, walaupun masih mudah kag sob balik. Oh pemaneh mati nih wis rema, entah rema ah, awalnya wis kag kuat, kalau sudah rema melakuk do eh nekat-nekat nol melakuk do. Oh pemaneh balik nang donya kak mungkin. tan tanah, cai lemas cai Malah keluarga dhewe anak dhewe ku jadi ini, itu, ikat -ikat. Waduh, metu, bapak enok nisor dicak-icak. Wedet tambah ga iso metu wae. Umpama uripane ngoten. Nek kono, umpama dikek uripane awake terus kepengin metu, enggak iso tambahan metu. Ya tambah yo enggak iso metu aja ne dituntun di ilmu sak mleke. Bapak Ibu sekalian, maka dia terus berjalan menunggu hari berbangkit. Maka kembali ke ayat niki. Di surat 6 ayat 19. Wa au wa Qur'an li bihi wa allahu Di ayat ini disebutkan niki. Wa -uh hadal Quran, li bihi wa -balaho. dan Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya jadi Quran itu diturunkan oleh Allah itu tujuannya agar supaya Rasulullah bisa memberikan peringatan kepada umatnya maka tidak? seperti peringatan itu tidak hidup itu kan perlu seperti peringatan peringatan itu bahasa Amerika jenis tuntunan petunjuk hidup itu peringatan kita ini kalau diperingatkan dalam hidup itu ya tidak akan tersesat karena ada peringatan rumah tangga niku baru, niku onok peringatan sing tertulis, onok peringatan singgak tertulis, niku jenenge peraturan rumah tangga, gih, peraturan rumah tangga niku laku sing tertulis, laku gitu. hotel hotel gulu tertulis, tapi laku oma enggak, singgak tertulis contohnya, lek mari manganau popo Larangannya jomblo gua nanggonye rantai tapi wadah wono keresek. Maria mangan wopo wopo sampahnya dimasukkan dalam keresek. Ditulis ndak di rumah itu. enggak Kalau itu dilanggar, kalau itu dilanggar, mari mangan buah. Mari mangan buah, apa yang terjadi? Marah enggak yang di rumah, utamanya kepala rumah tangga, bapak dan ibu pasti komentar ya. Lek komentari wongi, cik halus oh, wak. Boleh omongan elek komentarnya mesti elek. Mari mangan tape, misalkan bundelnya dibuat glodak, gak teleponan apa, bersek gini mari mari tuku jajan, mari tuku kacang-kacang. Nobo kulitnya diguaik nangone lantai, bukan diadai. Elek dia terbiasa di rumah itu bahasanya api nggak ada masalah. Peringatannya baik, tapi lelek gak enak kalimatnya. Matamu gak ketauh, oh, modern. Igi si, tas tapel, gak enak sih modern. Padahal kalau nobo, kalau tertulis ha? tapi kalau dilanggar jadi masalah dalam rumah tangga. Hidup ini Pak? Diberi peringatan oleh Allah. Peringatan itu namanya Quran ini. Karena itu Rasulullah wa uhiyah Quran ini diwahyukan kepadaku. Tujuannya apa? Li supaya aku bisa memberi peringatan kepada kamu, Waman Balago dan barang siapa yang nyampe Quran kepadanya. Artinya, Al-Qur'an itu merupakan peringatan bagi orang yang Al-Qur'an sampai kepadanya. Leg Al-Qur'an sampai kepada ya, kata tadi peringatan, contoh ya. awal itu kurung tahu mengenal Al-Qur'an, kecilik misalkan. Bukan, baru apa radio, yoga tahu HP, apa tahu nyekel. Polos rome penganganan, woh dipangan, mari wudhu, wudhu, mari wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, turu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, wudhu, Wongnya nganteniku perukuran, betul? Tahu nggak? Banten orang nggak tahu Quran. Kalau orang itu belum pernah tahu Quran seperti itu, maka hukum nggak kena, nggak ada peringatan baginya, betul? Cuma nggak, Kalau di di diucapkan di ucapannya tahun 2022 2021 2022 eh, diomong, diomong ini orangku loh kata uroh Quran gak Pak Bu karena informasi sudah menyeluruh ke dunia maksudnya itu bagi kehidupan orang yang tidak mengenal informasi Digital dunia baru, hukum itu berjalan. Tapi, kalau sekarang tidak ada orang yang tidak mengenal, apa ini? Internet tidak mengenal informasi yang lain, tidak ada Bu, walaupun di pelosok-pelosok. Nah, ini Irian itu Ono, jenenge tentara OPM oke, okay. itu hidupnya di mana? di hutan, apa dia tidak mengenal informasi tidak, bentinannya di hutan mbak bu, tapi kenal informasi, makanya dia bisa mempertahankan kepingin merdeka dan seterusnya nah itu, sebetulnya radio sudah masuk Informasi yang lain sudah masuk. Cuma mereka tidak mau mendengar. Mereka tidak mau mengakses. sing diakses itu yang lain. Kalau ada pemberitahuan, ada kegiatan yang isinya itu membuka Quran, mengkaji Al-Quran. Dia tidak mau mengakses. Ditinggalkan. Tapi di acara lain, diakses. Misalkan jogetan, diakses misalkan kegiatan apa itu tentang mencari ikan diakses, belum youtube diakses, nah itu berarti sudah informasi sudah masuk maka tidak bisa dikatakan orang itu belum kenal Quran gak kecuali kalau memang daerahnya memang jauh dari pemberitaan Quran, Di Kutub, misalkan baik kutub utara atau kutub selatan tapi sekarang dunia Islam itu sudah mendunia umpama ada, karena ayat ini disebutkan ayat Aku dituruni ayat Qurani kuliung um dirokum agar supaya aku bisa memberikan peringatan kepada kamu bihi dengan Quran itu wa mambalago dan bagi orang yang sudah nyampe Quran kepadanya itu maka jadi peringatan. Maka setelah quran jadi peringatan, hidup kita harus mengikuti peringatan. Kalau tidak, koyok sampah nih, wow buang sampah. mesti muring-muring yang berkuasa di rumah itu. Di dunia ini yang jadi sutradara itu Allah Subhanahu wa taala. Allah kan berjanji, Bang. Sutradara. Sopo posing main panggung di panggung sandiwara menjadi pemain cocok atau sesuai dengan teks atau skenario yang dibuat Nah skenario ya Quran sampai adis Lek cocok ketika main di panggusan diwara di dunia dijanji oleh sutradara, akan saya beri piala citra piala citra itu namanya surga Makan. tapi kalau kalau kamu main di panggung sandiwara itu tidak cocok dengan teks atau skenario yang dibuat oleh sutradara. Kamu sah hukum. Leh sutradaraeh lo drop pak, hukumannya dipecat. Benih, gak usah main kon. Semuleh kon, gak usah main, jadi pemain. Iku e, leh sutradaraeh lo Tapi kalau sutradara dunia ini, Allah yang maha kuasa, betul dipecat mulia, mulai nanti mulai nanti nah, walaupun walaupun ada hadis khatis malam yaskur ala nakmai walam yasfir alal balai wal yakruz min taktis samai wal yatulubraban siwaya hadis kut sini barang siapa yang tidak syukur terhadap nikmat yang saya berikan mereka tidak sabar terhadap apa yang saya ujikan kepadanya Waliyat Waliyat Yusmin taktisamai Keluar kamu dari kolom langit Keluar dari kolom langit Kemana Pak Bu? Mau ke Singapura Ke Singapura ya kolom langit Mau ke Saudi Arabia Saudi Arabia kolom langit Mau ke Amerika Amerika kolom langit Keluar kamu dari kolom langit Waliyat lu proban siwaya Carilah Tuhan selain aku Walaupun ada hati semacam itu. Bukan dipecat oleh Allah. Tetapi akan diberi balasan yang sesuai. Namanya setimpal. Nah, balasan yang buruk itu gak cocok sampai skenario. Iku jenengin. Neraka. Bahasa sang sekerangnya. Bahasa Arabnya namanya Narun. Berita itu sudah diberitakan dalam Quran. Karena itu, Bapak-Ibu sekalian, nada ini sama dengan di Quran surat 11 ayat 17. Allah menyatakan, ini afamangkana ala bainati nanti mirro pihi, minhu, wamingkolbihi koblihi, kitabun musa, imama, warohmatan, gula ika-yuk minu na pihi, minal.' Akhzabi fannaru oh, Surat 11 ayat 17. Apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang yang mempunyai bukti yang nyata Al-Qur'an dari Tuhannya? Apa padha wong kafir ambek sing nggawa Qur'an sing memperhatikan isinya Qur'an terus mengikuti Qur'an ambek wong kafir sing enggak ngerti Qur'an. Apa padha? menjawabannya apa? Tidak sama. Tidak sama. Lalu Allah menyatakan dan diikuti pula oleh seorang saksi Muhammad dari Allah. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman dan, dan rahmat. Dulu sudah ada pedoman. Orang-orang dahulu itu pedoman Si zaman Nabi Musa itu jenengi kitab Taurat, si zaman Nabi Daud itu anak pedoman, jenengi kitab Zabur si zaman Nabi Isa itu anak pedoman, jenengi kitab Injil, si zaman Nabi Muhammad itu anak pedoman, kitab Al-Quran, gue lalu. Mereka itu beriman kepada Al-Quran, okay. kemudian dan barang siapa di antara mereka, orang-orang Quraisy -orang dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al-Quran, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Nah, Wong kafir kures masa turunnya Al-Quran, kulai mengingkari Quran, maka... Diancam oleh Allah neraka, sama dengan dulu. Kalau zaman Nabi Musa, ada Kitab Taurat, kufur terhadap Kitab Taurat, dia ya diancam neraka. Tapi sekarang kan sudah tidak berlaku Kitab Taurat. Masanya sudah habis, Kitab Zabur. Masanya sudah habis, diganti Kitab yang baru, Kitab Zabur diganti kitab Injil, karena masanya sudah habis. Kok bisa habis? Ya, habisnya karena dirubah-rubah oleh penguasa. Akhirnya, tidak bisa dijadikan kitab suci, karena sudah ada campur tangan, ada perubahan lewat konstitusi, ada perubahan lewat rapat, ada perubahan lewat keputusan. Nonton, Bu. Kitab-kitab dahulu itu. Terus kitab Injil, masanya sudah habis juga. Kenapa? Dirubah-rubah oleh Bani Israel isinya. Maka sudah tidak bisa dikatakan kitab suci. Diganti kitab suci yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namanya Quran. Quran itu dijaga oleh Allah. Sampai hari kiamat. Dengan firmannya Allah menyatakan Inna nakhnu nazalna zikrah Sungguhnya aku, akulah yang menurunkan Al-Quran Wa innalahu la Dan akulah yang menjaganya. Dijaga oleh Allah Al-Quran Makanya ada ciri-ciri wakil singapal Al-Quran. Itu caranya Allah menjaga. Fatihah itu ndak bisa dirubah, Abu. Siapa kata iso merubah Fatihah? Iya, karena wa Iya, karena stain. Tidak diwali. Iya, karena stain. Wah, iya, karena budu. Kata orang, jangan. Eh, kau nggubah fatah. Uangake, uang apal misalnya? Hey, Oke. Okay. Gak iso diwali-wali, Abu. Kul au du nas. Diwale itu caranya Allah menjaga ada ciri cilik akhirnya dibangkitkan hatinya para orang tua opo caranya anakku cucuku apal Quran sehingga satu satu huruf saja Pak bu satu huruf saja Harokatnya saja berubah dapat diketahui Dapat diketahui. Kalau berubah, U menjadi A. Ah, Sudah berubah. Bisa diketahui. rabbil alamin. di wajah ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. No Ketok. Jadi tidak bisa itu dirubah. Dijaga oleh Allah sampai hari kiamat nanti kalau menjelang kiamat. Quran yuk, kangenai di waco. Bukan tulisannya kangenai di waco. Tulisannya tetap tulisannya Wong gak iso mo Quran polai sudah ditinggalkan Quran. Maafkan dulu. Tapi kruo biennu cari ono, jenenge Aku kah ono? Aku ruonobok fateh kah, aku dua sapi sici. Take igon sapi siji. Aku uru ono, iso fateh Aku biar tahu roh kurungmu cari nih, ono Fateh kangun loh saking kak kenal ibagu, saking kak kenal yang be Fateh kamu sampai kau yang ngomong, saya kicak wong kenal Fateh berarti kiamat cik suwe, kata wae iya, babu, kato iya. eh, kiamat dikugole, nanti kalau menjelang kiamat diskon dekatin iya, loh, <laughs> kau nopo ngantan, Allah <laughs> wangi banol Allah wangi kori kau nopo berarti bang salat oke okay. kiamat seperti saat ini jika okay. ke Adhan kita tahu ini jika suwi kita tahu ini jika suwi maksudnya seolah-olah maghrib Adhan sampai suku Adhan oke, Bapak dan Ibu darah sekalian, Rasulullah pernah bersabda ingat- ingat- inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam, bersabda Balighu anillah faman talaghu ayatun minal kitabi minal kitabillah faqad balagha amrullah Sesungguhnya Rasulullah sallallahu wasallam bersabda sampaikanlah Al-Qur'an dari Allah maka barangsiapa yang telah sampai kepadanya suatu ayat dari kitabullah Al-Quran berarti telah sampai kepadanya perintah Allah, jadi ingat leono wong wis kenal Al-Quran perintah Allah berarti berjalan perintah Allah berjalan Saya ini wis kenal kita sudah kenal setiap hari membaca, bahkan saat minggu pisana no quran diwoco al di telung juz suri terus mengadakan ceramah besok satu minggu lagi khut Quran tapi kalau itu tidak difahami apa belum sampai Quran kepadanya sudah, cuma hanya dibaca, maksudnya difahami isinya, pertanyaannya apakah kalau tidak difahami isinya hukum belum berjalan? Sudah tetap berjalan. Salahnya orangnya gak memahami isinya di situ, para ibu, bapak. Jadi kalau Quran sudah datang, berarti hukum berjalan padanya. Berarti telah sampai kepadanya perintah Allah. Cuma kan model masyarakat itu kan macam-macam ya. -macam, gitu. Orang oh, no, sengke pingin faham Al Quran. Fahami betul. Dikaji, didatangkan Ustadz untuk menjelaskan. Datangkan Pak Yayu untuk memberikan penjelasan. Pencerahan di masyarakat. Dari ayat itu. Kang gue sih ayat ini? Maunya untuk apa sih ayat ini? Terangno. Sebagai aplikasi dalam kehidupan. Bapak-Ibu sekalian, tapi wongi dosa tumpuk-tumpuk dosa itu tumpuk-tumpuk barang ustadznya datang dijelas nol perkaranya yang dilakukan selama sekian tahun itu adalah perbuatan dosa terus faham mong ini masya allah jadi aku selama ini perbuatan saya ini salah karena dia faham Betul? karena dia paham apa yang dia lakukan itu sebuah kesalahan contohnya, kalau contoh situ aja Ono yang percaya ramalan nasib ada enggak? ada bapak ibu sekalian orang meramal nasib itu termasuk tahayul Ketika orang itu meramal nasib, opo mana di biasa ya ramalan nasib nih macamnya banyak ya. Ono sing model liwat perbintangan, akhirnya bintang itu dinamakan banyak. Ono mercuryos, ono ada... apa? Aquarius, ono ya. macam-macam riosiusan nih Pak. Oh, no atau bintang Venus dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, di situ ada ramalan tentang nasibnya. Ketika dia lahir tanggal sekian bulan sekian. Utowo lahir di iki di di dengan pasaran. Wong Jawa oleh Maka ketika ada ramalan seperti itu pas kencenge ramalannya Susah ya? Tusaha, waduh, aku jangan kok kecelakaan nih yang ini ramalannya elek. asing ramal wong-wong Tapi kadang-kadang ramalan itu visinya baik, akhirnya orang bangga, bahagia dengan kelahiran itu. Bapak-ibu sekalian, kalau itu dipercaya, halo, kalau itu dipercaya sampai mati gurung taubat kepada Allah. Dia tidak akan pernah masuk surga. Betul? Dia tidak akan pernah masuk surga. Karena ada hurufatnya. Ada takhayurnya. Para bapak dan ibu, setelah dijelaskan, itu adalah perbuatan syirik. Maka dibacakan ayatnya. Misalnya ini dibacakan di surat 39 ayat 65. Dibacakan ngeten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uqiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, la'in asrafta layahfadanna amaluka wala takuna minal sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu ya nabi-nabi sebelum kamu ya takai wahyu isini wahyu iyalah jika kamu mempersekutukan Tuhan, sempak mati dia mempersekutukan Tuhan menduakan Allah dengan yang lain menganggap ada kekuasaan selain Allah ini jenengi mempersekutukan Tuhan terasih ya Allah Niscaya akan hapuslah amalmu. No. Hapus ini, Bapak-bapak. Apa? Hilang. Jadi dia telah berbuat apa saja yang baik, mulai dari sotako, mulai dari sholat, zakat, puasa, haji, sotako, dan seterusnya. Hapus, Pak. Hapus ini, berarti hilang. Tidak ada bekasnya. Nah, saya kira tiga huruf kira-kira pitung puluh tahun, ono, ono, asli, enggak. Tidak ada, makanya ayatnya mendingan ini Dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi Rugi Udah panjang ha? Terus sadar Ya Allah selama ini saya mempercayai seperti itu Saya tidak ngerti kalau itu perbuatan saya itu salah Sadar tidak dia? Sadar ya? Tapi Quran sudah diterima sejak kecil loh hanya dibaca tok, gak Setelah dijelas no, waduh sadar ya Allah, tiba niku kula salah. Lah ya mati ya Allah. bahasa mereka, amal saya habis semuanya. Terus tanya, terus bagaimana cara pengembali diterang no, mbik ustadz misalkan? Sampeyan kembali kepada Allah tidak akan melakukan itu selamanya diterima tobatnya. Bapak Ibu sekalian, wangi segera di surat empat diberitahu oleh Allah ini ayat 17 pemberitahunya dari Allah ngeten Innamat taubatun lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin cuma ya tumbu nang ngrib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima lagi okay. Sesungguhnya taubat di sisi Allah Hanyalah taubat bagi orang-orang Yang mengerjakan kejahatan Lantaran kejahilan di sini Taubat di sisi Allah itu Karena dia itu berbuat jahil Berbuat bodoh Berbuat salah okay. Tapi karena bodoh Dia berbuat salah, gak ngerti lah itu Salah nonton. Setelah itu yang kemudian mereka bertobat dengan segera. Nah, terus tobat ya Allah, ya Allah, dengan perbuatan saya itu terus ya Allah, maka mereka itulah yang diterima Allah. Tobatnya itu yang diterima, tobatnya bang. Jadi sebetulnya Quran sudah datang kepadanya, cuma karena dia tidak memahami isinya agar oleh perbuatannya itu salah, tapi segera tobat diterima. Berarti wongiku berhak masuk surga. Menurut saya, okay? karena itu, Bapak Ibu sekalian, kulopan panjang Saya, ayo bareng-bareng segera kembali kepada Allah, kepada jalan yang benar yang diinstruksikan oleh Al-Quran sebagai peringatan untuk kita agar supaya Allah menerima taubat kita. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan ini. Dibarengi daya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyaduallaha ilaha ila anta. Assawfirullah wa aduh Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.